Hey, halo kembali lagi bersama gua dan kali ini kita bermain dengan sweet bonanza ya bosku ya si permen-permen manis dan buah-buahan segar oke okay, nice sekali anggurnya mantap bosku pecahnya lumayan ya wow jellynya ikut pecah juga nice banget permennya oke okay, permennya jos marco Jos ya bosku hmm, mantap sekali jangan lupa untuk di like dulu ya di like video yang ini ya bosku dan di komen dan serta di subscribe juga ya bosku ya jangan lupa yang wajib itu adalah subscribe ya bosku gue akan bagi yang subscribe untuk sehat selalu panjang umur dan rezekinya lancar selalu ya bosku ya supaya kalian bisa depo terus ya supaya kalian bisa nyocol terus ya bosku dan gak cuma depo doang tapi withdraw juga bosku amin amin ya kan Oke okay, mantap sekali bosku. Bagi kalian yang mau tahu pola-pola gacor, jam-jam gacor serta info slot gacor dan slot gacor hari ini terbaru terupdate setiap harinya langsung aja ke grup wa gue bosku harus satu lagi tuh langsung aja ke grup wa gue linknya gue taruh di kolom komentar bosku ya. Dan bagi kalian yang mau langsung main aja nggak nggak suka ikut di grup-grup gitu ya bosku ya atau grup kalian udah kebanyakan jadi langsung aja kalian daftar aja. Gua main di website yang sangat gacor ini ya setiap harinya gua selalu jepet terus kalian bisa lihat sendiri ya bosku. Oke kita langsung buy spin aja kenapa karena gua tahu ini RTP-nya udah valid ya bosku ya. RTP tinggi nice banget langsung bom kali 15 sama kali 8. -nya. RTP lagi tinggi dan pecah di luarnya, terus menerus ya bosku. Itu udah uh, uh mantap sekali. Itu sudah kode alam yang terbaik lah bosku ya. Itu kode yang sangat valid ya bosku. Kalau RTP-nya tinggi dan pecahnya banyak di luar, itu sudah pertanda yang sangat sangat valid ya bosku. Bagaimana mau lihat RTP-nya bang? Ya, ada -nya. nya ada juga linknya di kolom komentar, eh kolom komentar, di tentang channel gue bosku ya. Caranya klik dulu channel gue ya, ya yang nama channelnya atau follow channelnya, lo klik aja, dan lu langsung ke bagian atas kanan ya. Di situ ada uh, tentang channel ya, ada tentang, ada tentang di sampingnya channel ya, di samping channel dan tampil. Uh, kemarin orang video playlist komunitas channel baru tentang RW di podcastnya. Oke, okay, bosku, mantap sekali! Uh, mantap sekali! birunya roomnya Josma, swiss pisangnya pecah juga, bosku. Uh, Hukumnya uh, sayangnya cuma kali tujuh, ya bosku. Hmm, tapi lumayan lah kalau udah sensasional, bosku. Ya, kalian bobo model di 164 ribu ya bosku. Lumayan detail lah, ya, tapi itu sisa juga ya bosku sisa dari WD yang kemarin sisa yang segitu jadi 150 tapi uh, sebaliknya kemarin gue WD 400.000 jadi masih sisa 160 ya bosku ya gak apa-apa mantap sekali just not tomat kotak selalu so, kali ini kita dapet yang lumayan lagi bosku ya bisa dapet dua kali lipat dari itu aja udah cukup jadi 300an ya kalau gak dapet juga gak ya kita enggak boleh nyerah ya bosku bolehnya yang, yang penting jangan sampai habis kalau misalnya kita bawa modal 150 usahakan ya bosku usahakan masih sisa 50 jadi 50 itu kita gunain untuk main besoknya lagi bosku kalau misalnya kita rugat kita masih ada uh, bakingan model ya, ya karena hari ini kan jam gacornya tuh kadang berbeda-beda ya bosku Malam kan kita berbeda waktu waktu indonesia bagian barat, timur, dan tengah ya bosku makanya langsung aja gabung ke grup gue supaya kita tahu jam-jam gacornya kita samakan jam gacornya di daerah gue dan di daerah kalian ya tuhah, sensasionalnya terus-terus ya bosku sayangnya masih receh ya ya wajar kita kan belinya di bagelori ribu aja ya. Namanya juga buy spin coba-coba bosku Karena tadi udah gue pake pola partai nanti 70 kali langsung kayak ribut e, Berapa tadi gue lupa juga ya Pokoknya langsung da e, belum dapet free spin langsung gue by spin aja Karena pecahnya itu udah, udah valid ya bosku Udah lumayan banget dari pecah-pecah terus Jadi gue langsung gue by spin By spin dan coba buy spin 40 ribu aja lumayan banget nah, itu Ternyata hasilnya lebih dari yang gue harapin ya bosku, paling ya gua pikir balik modal aja Atau ya, langsung nonton profit enam puluh ribu juga, uh, udah lumayan ya bosku Eh, enggak dikasih lebih, lima ribu kita dapat Nih nih, mantap sekali ya enggak? Buat yang lagi ngerokok, di rokok dulu ya Di 10 rokoknya, takutnya itu rokoknya Jadi lemas ya bosku ya, karena enggak gitu bosku dan gue ingetin lagi bagi kalian yang belum pernah baru mau coba-coba ya baru mau coba-coba di dunia slot ini gue harapin kalian denger uh, ini apa ya, attention ya warning dari gue ya, jangan mendingan kalian gak usah coba ya bagi kalian yang belum pernah usah tapi balik, bagi kalian yang merasa percaya diri dan yakin Gue harapin kalian bermain dengan uang dingin ya bosku Jangan gunakan uang untuk Kebutuhan sehari-hari Kalian gunakan untuk depo ya bosku Gunakan uang yang aman ya Untuk bermain ini Karena itu tujuannya untuk hiburan kita bosku ya Jadi kalah itu Gak bakal kita marah-marah Gak bakal kesal ya bosku Dan kalian kalau main Jangan asal main aja bosku Itu yang disebut ya, um, memang Taruhan tanpa strategi ya bosku ya. Jadi kita butuh strategi ya. Strateginya gimana caranya ya? ini kita lihat dulu RTP nya bosku. Ya. Bagi yang belum mengerti RTP silahkan cari aja di YouTube ya. Apa sih itu RTP Di sana juga banyak yang menjelaskan. Mereka juga uh, gampang-gampang kok. Jelasinya pasti kalian ngerti. Intinya itu uh, suatu yang mendukung banget ya bosku. Ya. Uh mantap sekali bosku. Oke, kita semoga aja dapat yang mantap-mantap nih ya di 120 ribu. Kita coba uh, kita adu nanti dulu. Ya, dan langsung aja balik modal di spin pertama butuh. Emang simbol angka ini lumayan gede kali. Di free spin pertama, tarisnya sih 22 spin pertama langsung ya spin pertama langsung kita balik modal bosku makanya kalau udah aktivnya tinggian ya, gak usah aku lagi lakukan pusat kalau pusat udah bulan langsung aja nah, coba kita langsung depot ya bosku ya Bo, kasih tahu lagi yang belum tahu untuk daftar di situs yang komen ini nih ya, situs rekomendasi yang paling berharga ya. ini silahkan masuk ke tentang channel gua di klik foto channel gua ya bosku di bawah itu di ada di sebelah kanan atas itu tentang samping channel dan kontaknya komunitas komunitas channel dan tentang, tentang itu klik jangan bisa nanti di bawah ada linknya untuk daftar ya di situ pusat link terlengkap dari situs yang gue mainin nih buat ya kalian juga bisa klaim-klaim bonus ya yang udah disediri sama uh, di sini bosku banyak sekali bonusnya dari bonusnya yang member dan segala makin nice banget ya, guys nice ini kali dengan mantap sekali dan satu oh ini dia bonus yang yang sebenar-benarnya udah mulai sensasional yang semuanya. oke mantap sekali josma, koh, koh, koh, koh, koh, koh, koh, koh. Oke, okay, sekali. Oke, okay, just, marco, just marco. Udah kayaknya ini, dapat loh batu tambah sembilan oke, okay, dapet tidak aku sih bosku tidak seperti target gue ya jadi kalau terjadi sudah terpunuhi langsung nanti kita gugur cabut dari si kakek eh kakek gantung keseringan main kaki jadi lupa ya sui buah ini supaya nggak disadot sama sui buah nangzai Oke sepertinya udah cukup banget ih ditambahin lagi yoh. Ditambahin lagi Oke 20, uh, Ditambah 20.000 lagi Langsung kita cabut dari bosku ya Kita withdraw dulu Thank you banget buat kalian yang selalu membuat Dengan cara like, komen, dan subscribe Silahkan di like, di komen, dan di subscribe dulu ya bosku Thank you banget kalian semuanya Semoga kalian sehat selalu Dimanapun kalian berada ya bosku Ketemu lagi di konten selanjutnya See you guys semuanya Bye bye